serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia, serta kabar terbaru terupdate seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita ke kabar pertama, ada kabar trending, soal idola kesayangan kita bersahabat ya, yang pertama untuk di The Onsu Persahabat ya Ini sudah masuk di 10 trending Wow, Allah banget Dan kita lihat juga persahabat ya berikutnya Ada lagu Lentera Dengan tentunya pencapaian Viewer sudah 6,4 juta Ini sih suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan Yang kita dapatkan persahabat ya Alhamdulillah Untuk dukungan kepada Lesti Rizky Bilar Semakin banyak mudah-mudahan Tetap kompak dan tetap solid untuk para fans sejati mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Ini sih tentunya kabar bahagia yang tentunya kita dapatkan masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat Ada sebuah tentunya komentar di postingan ini Tentunya postingan ini sebelumnya diunggah oleh akun Sabado Tengar Sekolah Ada kalimat caption yang dituliskan masih semangat dong, yuk kita naikin lagi viewersnya Tuh persahabat ya Dan kita salafat dengan kalimat komentar yang diberikan Dari akun Fadira Fitasa, mengatakan Min maaf mau nanya, bener ya Pak Ferry sama Adlin keluar dari Leslar? Tuh, wow, ini mengejutkan kita semua persahabat ya Apa benar tentunya kabar bahwa Pak Ferry sama Adlin itu keluar dari Leslar? Kita lihat di... Kolom komentar jawaban yang diberikan dari para sahabat Yani dari akun Muhammad Dafdin mengatakan Kata siapa katanya persahabat ya Kita lihat juga jawaban dari Fadira Fitasa Karena di bio mereka berdua udah nggak ada leslarnya lagi Katanya persahabat ya Ada juga komentar jawaban dari akun Sweet Person 4011 Enggak lah bukan berarti nggak ada di bio mereka udah gak dileslar lagi untuk bersahabat ya kita lihat juga tentu jawaban komentar dari akun Zakian Anuskor Nurzana Fafirikan lagi sih project dia tentunya yang ditobali film baru dia yang ANTV yang Vino Sebastian yang main kalau admin belum tahu tapi kita jangan menyimpulkan dulu hanya karena sebuah bio saja biar waktu yang menjawab tuh bersahabat ya Tentunya, kita sebagai fans sejati harus selalu mensupport yang terbaik, ya dan kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan yang diberikan. Juga, tentunya jawaban-jawaban komentar dari akun Zara Andini Satu, kayaknya sih iya, Pak Ferry kan, karena ada cinta Abadi Leslar aja di produsernya. Karena cinta Abadi Leslar udah gak ada, jadi gak lagi, dan Adlin kayaknya berarti. Berhenti juga, kan kebanyakan Asisten juga, Bang Boril udah pas ngehandle handle Lesti sama Bilar Katanya tuh, itu tanggapan dari Salah satu fans juga Dan kita lihat juga nih, komentar Dari akun Maka 978 Ini meyakinkan kita juga nih sahabat ya, bahwa Pak Ferry benar bener keluar dari Leslar Bener Pak Ferry itu khusus produserin program Leslar yang di TV, kayak program Cinta Abadi Leslar. Sekarang Cael udah gak ada, dan Pak Ferry lagi sibuk dengan program dia yang baru, agak keteteran JWB aja udah jarang syuting. Kalau Adin gak tahu tunggu aja beberapa minggu, kalau nggak sama Bilar, berarti emang udah keluar, tapi kita nggak boleh hack itu hak masing-masing lagi, ya Bilar mah bos tinggal milih siapa yang mau jadiin karyawan ibaratnya di persahabat ya Tentunya kita menunggu kabar selanjutnya saja tentang kebenaran bahwa Bang Adlin keluar dari Leslar Kalau Pak Ferry sih tentunya persahabat ya ini banyak sekali beberapa tanggapan kah Pak Ferry dibenarkan keluar dari Leslar karena Pak Ferry hanya mempro memproduksi tentunya film atau sinetron, serial cinta apa di Leslar saja. Apapun tentunya kita support, kita doakan mudah-mudahan Leslar selalu banyak doa dan dukungan dari orang-orang yang terus mencintai idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga ke keunggah berikutnya. Ini ada unggahan spesial juga nih dari akun l2w.id. Tepatnya ini unggahan kemarin pasahabatnya. Kita sapuk dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Percayalah Leslar, semakin kalian merunduk maka ujian itu semakin tinggi. Apapun yang terjadi berdililah, dengan kuat yakinlah Allah bersamamu. La Tahzan. Wow, Masya Allah banget ya leslalawfirstworld.com kami akan selalu mendukung kalian sampai kapan pun. Wow, ini sih luar biasa penyemangat buat kita juga Untuk tetap kompak, untuk tetap solid mendukung apapun yang terbaik Pokoknya buat Lesti dan Rizky bilar Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Om Kevin, kita flashback dulu ke acara Akikah ya Ini Masya Allah banget Perhatikan di postingan Om Kevin ini, persahabat, Abang El lagi tertidur. Perhatikan juga kita savuk dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kado spesial yang tentu diberikan oleh Wa Irfan Hakim, persahabat ya, untuk Abang El. Mudah-mudahan Abang El menjadi habis Quran, seperti yang diinginkan kedua orang tuanya. Amin, ya al-Alamin. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ada info penting juga untuk kita semua, karena jangan sampai lupa kita menyaksikan acara Poles. Kepoin Lesti yang akan hadir sore hari ini jam 5 sore Tayang setiap hari Senin dan hari Kamis Di aplikasi video.com eksklusif persahabat ya Yuk kita sama-sama kompak juga Untuk selalu memberikan Dan tentunya mensupport Apapun acara-acara yang dibintangi oleh idola kita Selanjutnya juga persahabat kita lihat Ini ada sebuah momen spesial juga nih Ini ketika di acara Akikah ya Masya Allah Perhatikan dua dokter, terutama dokter Nana yang sedang menggendong BBL dan tentunya dokter Mel juga persahabat ya, memberikan pernyataannya bahwa abang El itu mirip bule, masya Allah, lebih bule katanya persahabat ya, mudah-mudahan tentunya. Doa support diberikan selalu dari Dokter Nana, Dokter Mel, dan Dokter Puspa untuk Abang L. Mudah-mudahan Abang L menjadi kebanggaan untuk kita semua, terutama kedua orang tuanya. Amin. Kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia, serta, serta kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan bantungin channel ini biar kalian tidak ketinggalan. Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari menjelang siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh